Hai guys Kali ini saya mau mencoba Mendekor kelas Dimana saat ini Lagi di tahun ajaran baru Kita perlu mendekor kelas kita ya Nah dan sekarang Saya Sedang Mempersiapkan membuat Road counting Atau Hitungan angka 1 sampai 50 lulus kira-kira seperti ini Nah ini bahannya kertas karton dan juga ada kertas HPS Nah terus saya itu sudah mempersiapkan angka yang sudah saya print Seperti ini Angka yang sudah saya print Nah jadi rencana saya nanti saya akan menempelkan angka ini Sehingga nanti akan lengkap dari angka 1 sampai 50 Sehingga pembelajaran atau proses pembelajaran anak nanti lebih mudah untuk berhitung bersama Nah ayo teman-teman tetap ikuti ya Ini dia kertas-kertas HPS -kertas yang sudah saya guntingin dan sebelumnya saya ukur. Nah, berapa senti kira-kira setiap kertasnya sehingga ada dapat jarak untuk setiap penulisan dan pembuatan dari sangkanya. <SILENCIO> Ada yang sudah kita buat sendiri, yang sudah di print nama-nama hari dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan ada nama-nama bulan. Nah, itu nama bulan. Nama bulannya itu masih hanya ada bahasa Inggris aja karena masih dalam proses pengguntingan untuk pembuatan bahasa Indonesia. Jadi kan teman-teman untuk belajar supaya lebih efektif anak-anak kita di kelas, apalagi untuk anak sekolah dasar itu, kita boleh mengkonsep kelas itu juga dengan pembelajaran yang mereka perlukan. Contohnya kan mengenal nama-nama hari. Nah, jadi kita mempersiapkan ke hiasan kelas itu dengan nama-nama hari gitu jadi nanti setiap harinya kita bisa mengulang pembelajaran itu tanpa harus pusing-pusing lagi mempersiapkan media ajarnya gitu dan juga mereka bisa lihat setiap harinya karena dalam ruangan itu mereka lebih mudah mengingatnya begitu jadi teman-teman saya harap bisa mengikuti nah seperti ini saya menggunakan lem fox dan kertas saya kasih tipis-tipis aja lalu saya tempel di bagian ini nah kira-kira seperti ini teman-teman saya menempel kertasnya itu seperti ini tipis-tipis aja Nah dan setelah itu saya tempelin nah ini kertas kartonnya sudah saya ukur dulu hmm, sekitar 8 cm 8,5 cm dan juga 6 cm nah, jadi semua kertas ini sudah saya atas seperti itu sehingga hasilnya jaraknya itu bisa lebih rapi jadi untuk ini masih saya persiapkan itu angka 1 sampai 50. Jadi teman-teman sebagai tim pengajar bisa juga ya mempersiapkan seperti ini untuk proses pembelajaran di baik di Siapkan kelas dan lingkungan ajar yang akan kita persiapkan untuk anak-anak Thank you.